bye <laughs> Ramjang. Yo, tapi tidak bisa, lebah. Dari sama wadu sekarang, Pak. Dicincang alamat di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan semuanya. Pada hari ini kita mencoba melangsungkan proses pemanenan lebah uh, itama di Sekretariat Ilmi DPC Kota Padang ya, Inspirator lebah madu Indonesia. Nah, di sini ada kurang lebih sekitar di lokasi ini, di kawasan ini ada uh, kurang lebih sekitar 80 koloni Itama dan Torajika. Begitu juga ada uh, kelulut matahari, uh, levisep, pusko, ada juga tetragonula Minangkabau nah Ini kita coba, buka. Oke, kita coba buka, ya. Kita coba buka alat uh, panen, si adanya aja, ya. Ada aki, ada dinamonya juga, ya. Oke, siap, kita cek. Wih, melimpah rekan-rekan gue ya. Ini kalau dipanen satu kilo lebih ya, satu kilo lebih, hampir dua kiloan, hampir dua kiloan. Jadi yang kuning ini, ini bipolen ya. Jadi, dikasih ini bipolen eh, jagung karena di disini jagung yang banyak di belakang, Kak, ditanam ya. Ini proses pembukaan kantong propolis kantong propolis madu ya jadi kita uh, buka menggunakan uh, kayu bisa jadi uh, lidi, sate yang baru. lidi sate yang baru ya bambu bisa juga kita apakan ranting-ranting bambu kita gunakan koloninya alhamdulillah super kali Corong pendek ya, coba diangkat satu trip lagi ke sini, satu kali lagi angkat supaya induknya tidak oh, lebih apa ya, lebih, lebih uh, induknya sini. Iya. coba diangkat ke sini untuk memudahkan ya. ini berumur sekitar berapa nih bang uh, ini usianya sekitar dua uh, bulan tiga bulan ya tidak dipanen nah ini adalah panen awal ya panen ini awal 2 bulan sampai tiga bulan kurang tuh. lebih dua bulan tiga bulan koloni ini usia koloni ini dengan vegetasi kelapa uh, dan tanaman-tanaman petani lainnya di sekitaran sini kalau untuk sumber polen Ya kasih tunjuk dulu uh, polennya yang mana? Ah oh, ini polen. Ini nah itu polen uh, rekan ya. Polen. Lalu real jelly yang mana? Nah, di sini tidak ada tidak penampakan ada. real jelly ya? Tidak ada penampakan. Ini pun polennya sedikit ya. ya? sedikit. Itu banyak itu mat. Itu sampai ke bawah itu polen. Oh, sampai mana. ke bawah itu banyak itu. Di, di dalam log ini biasanya diisi polen semua ini. Oke kita coba panen sedikit yang jatah. Oke, okay, panen yang di atas dulu, jangan dibuka semuanya penempatan awal ya daripada koloni yang kita panen kita kasih di sana di sini di tempat ini suatu kotak kosong nah kotak kosong ini kami namakan kotak ajaib perkarkannya untuk